Alhamdulillah, Suaranya besar nih. Saya Saya dari TKP membacakan doa, niat puasa. Bismillah, hmm. uh. hmm. itu kan sanati wa itaala